Baiklah Bro sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kembali kita mendapatkan cirukan vitamin dari BBL yang sangat lucu dan agresif banget ya ketika melihat cewek. Kita lihat nih ekspresi dari BBL ketika melihat cewek ini persepsi dia. Ya. Ini sungguh menggemaskan, sungguh lucu sekali persahabat ekspresi dari abang El. Aduh, Masya Allah banget persahabat. Ketemu dengan cewek, langsung aja agresif sekali ya abang L. Kita lihat persahabat, begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan oleh para fans. Dari akun JTUN9885 mengatakan, dia penasaran ama yang dipakai di kepalanya bisa jadi ditarik masya allah tabarakallah alhamdulillah aduh masya allah banget ya <gif> ada juga tanggapan dari Asti Aristia jual mahal dikit ngapa bang depan cewek katanya tuh masya allah ada aja di aksi lucunya BBL Kata Kabi, Bibo masih nggak bisa lihat cewek agresif banget katanya, masya Allah. Sehat selalu untuk Abang Fatih mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan, selalu menjadi penyemangat banyak orang. Amin. Kemudian juga persamaan selanjutnya kita lihat di sini juga ada cidukan saat Papa Bi ngajarin BBL naik tangga. Alhamdulillah persahabat, BBL sudah pintar naik tangga sendiri tanpa dipegangin. Dulu persahabat ya, BBL belajar naik tangga Diajari langsung oleh Papa Bilar Masya Allah Masih ingat sekali ya vlog dari Lesnar Entertainment Saat Papa Bilar ngajarin BBL naik tangga Doakan yang terbaik untuk Lesnar family Mudah-mudahan selalu sehat Selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Tentu warga Konoha, kita semuanya pasti terharu banget ya Lihat perkembangan dari Abang El Masya Allah, Alhamdulillah BBL semakin hari Semakin tambah pintar Semakin menambah kecerdasannya Luar biasa Berikutnya kita lihat persamaan pendukungan inggisnya Kak Bibo Setengah jam yang lalu kalau nggak video persahabatnya ini di postingannya Bunda Lesti kejora video BBL dan Bunda Lesti kejora. Namun kita dibikin salah pun juga nih kalimat yang diposting oleh Habibu Habibu mengatakan like dan komen dulu yang banyak besok baru gue bakalan bikinin versi bertiga tuh persahabat. Besok bakal dibikinin versi bertiga yang oleh Kabi Jadi like dan komentar sebanyak mungkin di akun Instagramnya bunda Leslie Keciora. Kemudian juga persahabat kita lihat di sini ada postingan kalimat komentar yang diunggah oleh akun fanbase Zahra Dialiansyah persahabat ya ini mengenai Leslar. Ini ada komentar dari akun Itabus Pitasari 93. Perhatikan persahabat kalimat komentarnya. Kalian bertiga jadi bahan pembahasan saya. Kalau lagi kasih semangat buat bos, aku melawan sakitnya. Kanker getah bening. Kalau lagi mual, nggak mau makan, nggak mau nyemil, baru satu suap, dua suap, mudah ah nggak enak. Saya pasti menceritakan kegiatan abang L. Udah bisa jalan loh, bu, abang L kemarin naik kuda, sekarang lestinya suka berkuda katanya itu bersahabat. Abang L makin gendut loh, bu, pipinya bulat, matanya bagus banget. Gak kerasa, masuklah persuap-suap nasi sampai selesai. Maafkan aku suka gibahin kalian buat jadi bahan perbincangan buat kasih semangat ke bos. Wow, ternyata bersahabat bos dari salah satu fans Itu sangat menyukai Leslar Ini salah satu bukti Ini real nih bersahabat ya. Makin bangga dengan Leslar Yang begitu menjadi penyemangat Bagi semua orang Masya Allah Kita lihat juga caption Yang ditulis di unggahan ini Masya Allah Leslar Family Jadi penyemangat hidup orang lain Masya Allah banget cerita hidup kalian kami pun laser lover sama kalian, menjadi penyemangat dan yang menemani kami untuk selalu melakukan kegiatan apapun. Kalau udah ingat kalian, semangat banget kami. Buat bu bosnya, semoga mereka sembuh ya, untuk Ita Puspitasari. Pokoknya laser family, love you, dan semangat untuk keluarga Konoha, selalu dukung support yang terbaik buat Lesti, Rizky, Bilar, dan keluarga. Kemudian juga persahabat selanjutnya Dapat singan terbaru dari Bang Bobi Suarez Alhamdulillah persahabat Bang Bobi Pukul 19.55 Persahabatnya sudah tiba di Bali Alhamdulillah mudah-mudahan ada kabar baik Yang kita dapatkan Bang Bobi Suarez persahabat ya Tentunya lagi istirahat Wah pemandangan malam hari Mudah-mudahan ada kejutan Ada kabar baik Yang kita dapatkan dari keluarga besar Leslar